Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita keunggahan pertama para sahabat, ya ada kabar spesial banget Ketika di akun Instagramnya Bang Putra mengunggah postingan foto bareng DTLST dan Rizky Milar Tentunya dengan menuliskan sebuah kalimat caption yang sangat best banget para sahabat ya situ Bang Putra mengatakan sebelumnya stop Berharap dan bermimpi kamu diperlakukan seperti raja kalau kamu tidak memperlakukan istrimu seperti ratu. Tentunya langsung ada jawaban komentar dari Rizky Bilar Pak sahabat ya. Di situ Abang Bilar mengatakan, "Jika kamu memperlakukan pasanganmu seperti ratu, itu artinya kamu dibesarkan oleh seorang ratu." Wow, tambah the best banget persahabat ya. Rizky Bilar tentunya memang luar biasa banget Kebanggaan yang selalu tentunya Mementingkan keluarga Dan tentunya orang-orang terdekatnya Para sahabat yang mudah-mudahan Kita doakan kita support Dan kita selalu dukung Buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Selalu diberikan kelancaran Sampai menuju halal Dan untuk ke kabar berikutnya Para sahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial banget Buat kita semakin bangga juga Alhamdulillah tentunya di sini kita lihat ada sebuah unggahan postingan Leslar Umi Persahabat ya. Di sini tentunya Leslar menawarkan suatu kebanggaan juga buat kita semakin dikenal di dunia persahabat ya. Kita lihat juga nih ada sebuah kalimat yang dituliskan dituliskan, kami bawa nama Leslar di dunia internasional dengan program kemanusiaan. Bismillah, ada beberapa negara yang bergabung di forum ini kita lihat keunggahan postingan lain persahabat ya Alhamdulillah tentunya di forum ini nama Lesla Lover's World selalu disebutkan berulang kali persahabat ya di forum ini kita semakin bangga bahwa tentunya Lesla Lover's World ketemu orang-orang baik dan hebat persahabat ya kita semakin bangga dan salut mudah-mudahan kekompakan dari para fans selalu terjaga dan tentunya Membawa kebaikan selalu buat kita semua amin Ya robbal alamin postingan tersebut juga tentunya telah di post oleh akun Instagram Les, Di bilar Galeri Underscore Yang mana ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Masya Allah Les La lover, disebut berulang kali di forum ini Mimin merinding banget ketemu orang-orang baik dan hebat di sini sini La lover Best Ketua sahabat ya Tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali tanggapan juga dari para fans, yakni dari akun Instagram, Ev615, itu mengatakan dalam kolom komentar bangga banget menjadi bagian dari keluarga besar Les Lovers yang luar biasa ini. Baru kali ini loh ada fanbase sesolid. Dan sebesar ini para sahabat, ya, tentunya memang luar biasa banget kebanggaan Semakin bahagia mengidolakan dan tentunya bergabung di fanbase Les La Lover Para sahabat, ya, kita selalu kompak dan selalu solid untuk menebar kebaikan tentunya Ini adalah yang diinginkan oleh Lesti dan Rizky Bilar Dan untuk selanjutnya juga nih para sahabat, kita lihat ada sebuah unggahan spesial juga Tentunya ini vitamin banget buat kita semua para fans ya baru saja di up di channel YouTube nya Abang Bilar video terbaru para sahabat ya Rizky di sini kasih kejutan untuk Dede Lesti tentunya Lesti terharu dan kaget banget para sahabat ya kejutannya adalah memberikan boneka ilal wow para sahabat ya Aduh, makin cute makin gemes aja tentunya bakal ada kejutan spesial di part keduanya persahabat ya part satu aja membuat kita semakin penasaran dan tentunya lesi kejora sebelum dikasih kejutan dikerjain dulu persahabat ya wow tentunya ini semakin seru dan semakin membuat kita penasaran pastinya bakal romantis banget nih tentunya kita tunggu saja part keduanya persahabat ya makin gak sabar tentunya kita buktikan kekompakan kita bisa trendingkan video Tentunya di channel Youtubenya Abang Rizky Bilar Mudah-mudahan kita mendapatkan asupan vitamin malam hari ini persahabat ya Mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan-cidukan manja dari Lesti dan Rizky Bilar Tunggu saja info dan kabar selanjutnya Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar, dan menucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh